rasane deg-degan merkoti apit kali dua gunung kali dua samudra ngepaske seragami putih-putih cie <man salary> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala Nabi'il Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa Ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah, Allahumma Rabbana taqubbal minna Salatana wa siyamana Waruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah Ya Rabbal Azamin Amma buat hadaratal mukhtaramin wal mukarramin Para alim, para ulama, para satith wal ustadah Gantan sahka Allah hormatinu ninjih Gantan sahka Allah mulia akan Wabil Ahos dumateng poro sesepuh bini sepuh di sepuh kesepuan. Poro masayih ingkan hormati lo ingkang ninjih. Ingkan kau lo parokah ilmu ugi parokah doa pun. Wabil pun. kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Ngablak. Wabil ahos dumateng panjenenganipun pun bapak camat atau yang muakili. Wabil ahos dumateng panjenenganipun pun bapak dan ramil. Dari koramil kecamatan Ngablak beserta anggota. Kantansa kula hormati nu ninjing kantansa kula mulyaken. Wabillahi khusdumatang Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Ngablak beserta anggota. Kantansa kula hormati nu ninjing kantansa kula mulyaken. Wabillahi khusdumatang panjenenganipun Bapak Subandi selaku Kepala Desa Desa Sumberrejo beserta seluruh pemerintah Desa Sumberrejo. Kantansa kula hormati nu ninjing kantansa kula mulyaken. yang kita banggakan bersama ...keluarga besar Ude, Istana Sayur, Popo Haji Widodo... ...beserta anggota tepuk tangan dulu. Popo Haji Widodo. Apa sih salah leres kan Pak Haji Widodo. Dalam? Oh, ada Haji? Oh, muka-muka kita ditungguh. Popo Haji Widodo beserta seluruh keluarga besar UD Istana Sayur... ...plus pasukan perkenal potan. Tepuk tangan sepindah Kangge panitia luar biasa. Popo Haji Widodo beserta ibu seluruh keluarga besar... ...popo Haji Widodo mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur. Umur ingka manfaat ingkang Barokah Usaha lancarkan Makmur Sumrambah domadeng kita poro jamaah. Amin Allahumma Wabil khusus dumatang ketua panitia penyelenggara Pengajian akbar merti dusun keragon wetan Kamuki-muki maun rencang panitia Tan satipun tetepakan Imane iman islame Islame Ditambah Ihsane Amin Allahumma Wabil Ahos Dumadang Sedoyo, pihak keamanan, saking keluarga besar Banser, saking tanvidya Surya dotul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Pemuda Pancasila, Uki Dumadang Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola, Wonten intlatah Kragon Wetan, Deso Sumberjo, hingga Tansakul Romadinuninje, Tansakul Muliakan. Wabil Ahos kepada ...jamaah Agosida, saking... Asima dari Kota Magelang ingkang tansak luar mati nu ninjing kang kelamuliakan mugi mugi tambah solawat tambah makaba tambah makaba muka muka tambah syafaah amin allahumma Stoyor, rencang panitia agnya donatur ingkang derek mangayu bagio dusun keragon wetan mudah mudahan tansaka paringan sehat panjang yuslo dan sedo ingkang rawuh kuantum merigi santriwan santriwati jombloan jomblowati, bakakung baka putri sing perawan-perawan dan cepet tentuk suami sing cokot cokon dan cepet to sing sing rondo enggal uleh ganti sing tua tua muga-muga podo cepet cepet tentuk rejeki dan enggalo tindak hati Allahumma Para bapak haji, ibu para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal ma muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manungsa makhluk ingkang yang, yang ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi hutan yo ngersula. Golek rejeki penak ya tetap ngersula Bebek emore si domunda, yo ya tetap ngeresulah. Kita rata-rata menung sanggaten. Neng hari ini panjenengan dipun kempalakan rawuh kuantan meriki. Sedoyo dari penjuru desa sumber Rawuh tumplek-blek kuantan keragun wetan. Neng ngontan simbotan rawuh kulawau meruh putih-putih. Tenggene kebone sampayan tenggene potato merbabu. Putih-putih podoh turunan jebule si telek Orang melu mangkat ngaji teng merigi Mergonobo. Ternyata sing rawuh teng merigi adalah Piyayi-piyayi pilihan Gipun menikom menung ingkang iman takwa wadumateng gusti Allah Sepinda mali tepuk tangan dulu Kangge panitianya luar biasa Sing keprok utange kabeh Sing amene banter ketoro utange akeh muka-muka rezek ini sing barokah amin Allahumma regane batuk ana ilmune regane lati latih ono wikire tutu ono liftik sing menger menyer abang kue yusartina saja dibuse kapik ngono kue bis dati wong wedok seneng dandan paes macak tapi Regane batuk merga ono ilmune Regane lati merga ono zikire Regane ati merga ono imane dumadeng gusti Kewan yontwe rego Regane kewan beda peto. Sapi semakin gemuk badannya Semakin mahal harganya Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya, karena semakin gemuk sapine, semakin lemu sapine, semakin mahal hargane sapi. Nanging ono kewan ora duwe daging, nanging regane isong ngungkuli. li rego sapi. Bukti nyoto manuk perkutut, manuk perkutut buatan gadah daging, tapi regane manuk perkutut isol luwih larang ketimbang rega sapi. Berarti regane manuk perkutut terletak di suaranya, bukan di dagingnya. Lalu pertanyaannya, dimanakah letak regane menungso? Apakah dari dagingnya? nek regane menungso kok tenggene dagingi Maka silakan Anda bersaing karo sapi. Maaf yang gemuk jangan tersinggung. Yang kurus jangan berpikir saya sedang body shaming Entah lemu, entah kurus, entah kulit putih, entah kulit irang Entah kulit sawo mateng, entah sawo Sawo bosok Oh enten, kulit sawo bosok Tenang saja Inna allaha La yang zuru ila suarikum wa amwalikum Walakin yang ila ulubikum wa amalikum Ternyata Allah meriksanimu manusia saking rego iman takwane lan rego amal aibat day gusti. Mula Merti Dusun Kragon Wetan buatan ngontenaken nyumet kembang api, buatan bakar sosis jagung, buatan nanggap orkes biduan kyal-kyal bokonge ning Merti Dusune kanthi ngontenaken pengajian kangge meningkatkan kualitas iman takwa masyarakat Kragon Wetan dumateng Gusti Wau Pak Lurah ngendikan Pak Haji Widodo Sing sorbaniwis kaya kaji tenanan Alhamdulillah luar biasa Pak Haji Widodo derek seneng gula Alhamdulillah Senenge Pak Widodo Uribe berkah mulia Nantur kayu kayu ne jangke. Bojone ayu gelange Bos istana sayur kok gelange utang yora mungkin Pak Banser rasa melu ikut campur. Melok bayari ora. <laughs> eh, tapi melu runan yo Pak Banser. Jadi aku judhele kiai ya, urunan. Ah, ya ya ora apa banget jare kiai urunan. Ya, ya moga-moga singgawa baru Aku diceritani mau karo garwane Pak Widodo. Garwane Pak Widodo matur. Dhiyen pernah Pak Widodo saderenge sukses duwe istana sayur, alurah Pak Daramil, Pak Widodo niku mung duit duit 20.000. Diparingakan karo garwane Pak Widodo matur. Ayang Embe. Garwane Pak Widodo Jawa. Iya Mas Al al aliran listrik, mantan dah bu nabo, pak, nge aku sepi san jaluk ngapuro, tenantu rongi so nyokupi kebutuhan keluarga, aku gono tetiba kul potato, <SILENCIO> iki mung tweeterong puloe bu, muka muka awak iso ikhlas terima aku apa anane yo, pak, apa jawabane ipu wito Rasah mawin jaluk ngapuro, pak. Aku demen banget di bocok ireng kaya sampean Bangga bu di bocok kaya aku bangga pak Wong ireng kaya keunggulannya Sepisan keunggulane Wong ireng kui tahan lama Yang kedua anti gores Orang gampang lecet Pan Wong ireng di keunggulan Orang gampang luntur Ning padangan ya ireng Kudanan ya tetep ireng Sabun bapak E kerja kepon, aku salaman kalau jenengan kerasat, kalau salaman karo parut. Tapi aku ngaji karo Pak Yai, semakin kasar kapal menungso, tanda semakin bersih rezeki menungso mau tak syukuri ikirang polewu, insya Allah dateng barokah Pak. Pak Widodo nangis terus ngerangkul garwani Oh loma, aku Ranyono. ...due bojo paling ayuk ...sang alam jagat royo krakun wetan... ...ya Allah... ...matur nungun weta wis ko ya Allah... ...matur sembah sewun mas santri... ...apa krakun weta norano mejo siroto gede... ...kuyonan-kuyonan... ...rabowo-rabowo... ...mejanya cilik yang penting isine sini okeh. Akeh berkaya, Allahumma. Matur namun, ya, Mak. Ngancani aku, sak sabrini. Ngan diorang pula ibu disyukurin nemen ngono nukui Syukur banget diorang pula ibu, isok seminggu, ya, Mak. Pui Toto jawab, insya Allah, Pak. Iki orang pula ibu orang seminggu isok kanggu setahun. Kutuku tanggalan kalender pak. Cepule bui malah malalawi kede syukure Mula sukses Alhamdulillah derek Mangayu Bagyo kali hajat warga masyarakat Keragun Wetan Mula beliau derek Mangayu Bagyong ngrewangi Pengawasan ingkang luar biasa Insya Allah semangatnya warga masyarakat Keragun Wetan Dato saken merti dusun meniko Dipun paringi barukah makmur Saking pun Allah Amin Allahumma Amin Allahumma, Amin. Pak Luran jurwawu ngendiko, teng zaman sak niki, aweh contoh niku gampil, tapi dadi contoh niku sing susah, sebab uang pinter durung mesti bener, uang bener ya durung mesti pinter, Ning teng jaman sak niki tesih rodok mending ora patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Tak ulang tak ulang ben bakakung ra bingung muter-muter. Mbak -muter. <laughs> Putri, nggih okay, ya Allah, manis banget lungguh metengklis klis wonten meriku wong pinter durung mesti bener wong bener ya durung mesti pinter ning jaman saniki tesirodok mending gak patosok pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger salih maaf pencuri lanang pencuri wedok wajib tangan keduanya dipun potong Namanya nyuri nyolong nyopet mutil Sampai mengambil hak orang lain Entah sekedik napa dene kata Namanya nyolong tetep perbuatan dos Perbuatan dos Tuso Amongko ternyata namanya pencuri Buniku setik buniku kata perbuatan dos Tapi sakpol polewong bodoh nyolong Paling nyolong ayam sakpol polewong bodoh nyolong paling ujung-ujungnya nyolong pete kewenangan ting warga dikebuki lapor no polisi masukin penjara dihukum pidana sakpol polewong bodoh nyolong paling nyolong ayam tapi yang nek ono wong pinter sampai keblinger nek ono wong pinter kok nyolong ono wong pinter ngerti hukum jaring ngerti agomo bahkan pejabat intelektual wong pinter kok nganti nyolong maka dampaknya merusak negara ngancuraakan bangsa Indonesia maka bangga dados warga masyarakat kelagun wetan Anda bisa berdiri di kaki sendiri dalam kudanan kepanasan meme keringet Panting tulang setengah mati niku rezeki bersih ingkang Allah Rioni Jenengan dados petani, pedagang, kulit bangunan, tukang tandur, tukang matun Itu bukan pekerjaan nista Lambali Mali Boniku pedagang, kulit bangunan, tukang tandur, tukang matun Sampai dados kuli panggul Itu bukan pekerjaan nista Justru yang disebut nista Mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani haknya rakyat Tiku yang namanya nista maka merti dusun kita kian bodoh gede sukure dipun paringi rohmat sumber reja desa nesubur masyarakat makmur bisa tanem bisa tandur nandur palawijan nandur sayur mayur nandur kacang ijo iso gawe bubur watu putih iso dati kapur nandur mbako sing apik digawe rokok sing ngolot digawe susur Mula sembra jauh ayu-ayu bersebab nganggo bedak nganggo pupur. sing singgede syukur, benedunya akhirat iso makmur. Allahumma. Mula diceritani kali Pak Lurah makin ini. sumber jauh ini desa makmur beda, zaman ini mbakakung tesih celek. Zaman ini zaman paceklik, hiburannya namung sorot jangkrik keroket kicik. Angger bengi peteng dedet jalaran durungan lampu listrik. Diani sentir, cilik, terik, terik Anak Erolas, podopating keringi Mata nge ngelih podopating klik Umang bian, gedang, budin Angger keserten mendelik-mendelik Bajune karung goni tanpa benik Awake gatel, kena penyakit gudik Usak ini, makmur semberejo Apa-apa mangan apa-apa, kabeh sing sing go tuku itu pulau kin gede syukure. Maka iki nikmat sumber reja bumi pulau darat kencang kang kita lan Sumber reja ora pareng kanggo gawe maksiat. nanti sumber reja kanggo gawe maksiat para sesepuh pendahulu kita ingkang boten kan ikhlas. Sebab nopo Indonesia merdeka kawi tahun 1945? Direwangi toh nyawa, tumete sing luhtiro, depani bantoro, di iya, -iya jepang, diyak di iya londo. Maka dulu jaman perjuangan mengangkat senjata, saniki indonesia wis merdeka, sing penting buktilan nyata. Tepuk tangan dulu dong. pikirane ngomong, buri ketemu o oh, o oh, o oh, kb, buri ik ik ik kb. Tikron orang mikir, mikir. Kue <guluh> tiracik, di di ditulis nembetah sampai no, kalau sampean muloh, aku bayarannya larang. <guluh> delo delo ngaciteng daerah ngabla, pengin saternya rojab kali kosimat juga kan, sing cawoh-cawohan bu, sih apa yang gue kelalen aku? Delo perwasan. Di noiki tang beriki tang gene pun di wetan nginjang tanggal 13 wonten balai dusun balai desa balai desa sumber rejo Desember mali tang gene ngablate tang gene dalamnya bulurah cair cair lihat <gations> <Yeah. greso> ceritanya aku sini salaman jelas sing itunya Yomok-mokok ya, <laughs> isa kanggo ibadah lohuma, mak. Mula ternyata bangsa Indonesia merdeka, kita sakniki iso merdi dusun pahlawan kita lan sesepuh pendahulu kula panjenengan sedaya sampun derek berpikir sesarengan. Bien isnandur nandur klopo, mula sakniki kita cucuknya Iso nyicipi klopo tandurane wong tho Berarti kan kita harusnya berpikir sakniki. Isonandur opo, dan anak cucu kita pun iso nyicipi tandurane tanduranekulon jendengan. Maka ternyata bien sesepuh kita untuk memerdekakan keragon wetan, sampai-sampai tirakat gak ketinggalan. Gini berjuang betenamu korban jiwa raga, tapi ternyata saat dinodinane dipuniringi iringi kalian tirakat seneng riab doh gentur tapane. Bukti nyoto, bien seikh longko alat canggih, Pak. Wong babaran normal kabeh, ora ana sing sesar. Dukun dukun bayine seneng tirakat ahli ibadah. Mula dukun bayi seneng ibadah, dukun bayi kok nganti ora salat. Dukun bayi kok ora tirakat, dongane tambar. Dongane ora ampuh. Salenopo dukun bayi ngrewangi seorang ibu hamil babaran persalinan. Dukun bayi ini ngucap ya Allah, iki busartinah babaran ngajeni angel ya Allah. Tulungono paringi lancar gangsar alfateka. Ngucap bemawon alfateka. Sembilan <Sess> rakman ni nirokemin Alkamdulillahirobbilalamin, ngalamin rokemin. Goyonnya cengece, si nosodukun pak ini ngucapin arokmani rokemin, tapi Wongbian karena seneng riago sekali duno ashadurroh, kula balik kula balik ashadurroh roh gane nyambung. Kali Gusti ya Allah bapak dan kan e dipilih si kunir, babaran Kan batu bapak dipilih ibu hamil Betul Leres ibu hamil bapak dan sami Wah bapak madan-madani Uniknya Seorang ibu hamil babaran Dipilih ibu si kunir Teng dan ibu hamil dipilih dan si kunir hamil bapak dan ibu hamil bapak Tak ulang, tak ulang, tak ulang. Ibu ini nantang perkara ini. Mungkin ini ngeyel, ngeyel. Namun ada pengajian aku di pantai. Olah, kau ya wistau. Ya apa yang gana cerita mati, kudu matiin desa kan orang. Masuk cerita wong babaran, kudu nyicipi meteng kan orang. Ya Allah, yo sartinah. Ini ngarep dewe ngeyel Kalo lagi cerita kali jenengan Wong bian Nek babaran kan Batu eh dipilih si kunir Lah sing dipilih si kunir Batu Eh lah kok sing garing dalan bayine, Kan gak masuk akal Gak nyambung Tapi ini kulah penjabaran Dari para pahlawan kita Yang hanya bersenjatakan bambu runcing Kok sanggup mengalahkan meriam dari Belanda Betul Pak Dan Ramil Meriemnya meriem Belanda Bukan meriam Belina Meriem Belina Pak Dan Ramil orang anggap pistul wanita. Meriemnya meriem Belina Ini meriem dari Belanda Para pahlawan kita hanya pakai bambu runcing Kan gak masuk akal Enggak fair, enggak seimbang Tapi nyatane para pahlawan kita Hanya bersenjatakan bambu runcing Sanggup mengalahkan meriam Belanda Mengalahkan tank-tank Jepang Mengalahkan granat-granate Wong Londo Karena apa? Ternyata para pahlawan kita Tidak hanya pakai bambu runcing Tapi pakai senjata yang amat sangat ampuh Namanya 17 rakaat Sholat lima waktu Subuh, Duhur, Asar, Maghrib Niku senjata yang amat sangat ampuh guna memohon pertolongan Duma Allah Ta'ala Maka Tenggallah Dunia Niki Buat nonton senjata bahaya Nopo niku perang Nopo niku pedang Nopo niku kampak Granat, nuklir Tidak ada senjata yang bahaya Karena yang lebih berbahaya adalah Orang yang menggunakan senjata Naik buatan didasari iman lantakwa. maka para pahlawan kita hanya pakai bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda mulo karena seneng tirakat ora ketinggalan melakoni salat pakai 17 belas rokaat mulai nepekkan untuk kemerdekaan pitulas Agustus tahun patang puluh itu bukan kebetulan Niku rohmate gusti Allah Biar kita hanya bersorban kan. Kalung tenggene dada merigi. Ketika anak pesawat yang londo liwat. Ternyata kiai kita hanya pakai sorban. Kalindungi bismillah. Allahu Akbar. Sabetakan maring langit makbet. Pesawat yang londo tiba. Ibu era percaya. Karena ngucap mumpuni, Iki wis dutu zamane angling darmo. Cah jaman saniki diceritani ngono ya, Raper ya mumpuni. Pantesan bocah jaman niki ngeyel ngeyel, wis kemasukan akhlak gul ngeyeli ya. Hari jaman saniki ini diling ngeyel. Duk, wayah maghrib, ojo lungan. -lungan. Oray lo setanak ipodo metu, bocah jawab Allah mitos. Ibu tahu mitos, ibu pirl mitos, mitos nikus sama dengan red. Daling no cah seni magrib ocol lungan-lungan. lo setanak ipodo sobo, bocah jawab Allah mit, mit alias Padahal iku mboten namung ora lungan wayah maghrib. kan Nabi ingkang ngendikaaken nek wayah maghrib setan lagi padha metu sobo sebab setan paling seneng manggon teng wayah peteng, kotor, buka nganga mulo kene maghrib lawange kandha dikunci jendela kon ditutup ono gelas kok buka eki praktek Yusartinah. udah curiga banget Kulo lagi paring tirsa nek wayah magrib ono gelas kok buka kon ditutup pikira kontinum saya muka kan ditutup... ono mangkok kurep dikurepno... ...kenapa setan paling seneng teng daerah... ...kosong, kotor, najis lananga ...mula nek wayak maghrib kok sampai lungan-lungan khawatirnya... ...bok pilih pikirannya pas lagi kosong... ...gampang kepanjingan setan... ...ning masa niki podora percaya... ...geling no jawaban emid... ...alias... Loh mbah-mbah kita dulu Nek tengah las, Kan tindak tenggunung gunung nih gu. Gunungnya masih ada macan Tapi ketika mbah kita dulu ketemu macan Mungdunga sumumbuk munsapit turute Macan itu melayu terbirit-birit Malah macannya sing di Kalo percaya hal itu Kenapa? wong bian seneng tirakat wong bian gentur tapane mangan longan turulongan mangane dilong seneng poso turune dilong seneng kiamul lail mangane dilong podo senen kemis ora ketinggalan dawute ora ketinggalan poso muteh ya dilakoni turune longan turune dilong solatah hajud hajat ora ketinggalan mapan turumon podo witir rumingin mula jaman sengien maring macan ora wedi maring bedil ora maring granat ora wedi ning jaman sak niki jare wis merdeko jenengan maring emping melinjo mawon padha Ibu eh langsungnya pengidengkul, Ia mumpuni asam rat Alias ndere matiun. alias ndeserepeten. Zaman sengin maring bedil gak wedi karena senang tirakat lah kita saniki lemah-lemah letoy Maring ngemping melinjo podo wedi. Sebab nopo janis sholatnya ya podo, ngibatnya gak sami kali wong bien Mung tentang tirakadik, kita niki kurang teng tirakate Mulai hari ini kita merditusun kensamin derek penggaosan. Supaya hari ini kita goneti tirakat Podo cuma nengat dek rakat duman panggonan. Lagi tirakat. Jangan duduk praktis, Dokong yang raksi kiliatis. Rakat duman senek meneh. Tirakat. Umpak-umpakan desel-deselangnya neki. Ternyata mung sekedar ngenteni bocah cilik irang untune merongos. Mulau maaf ngapunten, ten. pagi ngisi pengajian tenggombong kebumen. Neng kulau mboten telat kok dugi meriki. Wong kulau dugi meriki jam 2. Tanglet kali Pak Lurah. Kenapa? Sakjane mboten nyambung. Gak masuk akal lo pagi kebumen. Kok pindah pindahnya meriki? Makai daluk teng seragen soale Pak Haji Widodo ki wong seneng meksa. Jatahku lo bu, kulab diundang mangkini kita ngombong. Niku sudah sejak dari dua tahun yang lalu. Lah cengwontan ing seragen mawon, undang pun jauh-jauh tahun saat derengi. Lah esok tenggombong kebumen, dah teng seraken. Sore nih nggak diisi. Kan nopo perjalanan dari kebumen menuju ke seragen. Tapi alasannya Pak Widodo Allah mumpuni kan tesi satu jalur. Mula maksa-maksa, wong maksa. pak lurah maun, ngonten ing baletesa, ngundang kulo tindak langsung kupuke mumpuni, nunggunya lama, malah rumiin pak lurah ketimbang pak Widodo, ngoneng ngundang mumpuni, tapi disi pak Widodo, sebab wong ngesenang maksa. Ya <Yunus> wisorah popo, <Send�ati laugh> pak Widodo langsung pucat, Pak Widodo ngepucat batin lah gelam, <laughs> maksa ya mumpuni gelem wadi amplopi. Beliau maksa-maksa mula kula dugi merigi telat. Sakjani sesuai dengan harapan tenggombong wau kerso munggah gasik kula jam setengah sedoso. Juru langsung pindah wonten ing meriki. Mulunggi perjalanan namun mampir sekedap. Lohor wonten inggene Prorejo Langsung pindah wonten ing meriki. Alhamdulillah duki meriki semangatnya luar biasa. Makan niki rampung selesai ngaji jam pinten Jam? Jam gang Jam lima sore? Masya Allah. Kalau mingga makin ini setengah teluk, mudunnya jam lima sore, nanti ngajin ini jam setengah. Allah karim, King undang apa ngontrak? <tik> salam ala Nabi Muhammad. Merdi dusun kon gede syukur, salam ala Nabi Muhammad. juga sama-sama seorang perempuan the lock kok pinter-pinter tenang ya Bu ya boleh ngendang mendangi imun buket luar biasa saya tidak bisa membayangkan besok jadi suaminya bagaimana ora dino-dino dipijeti ngono Alhamdulillah saya sawer dulu biar tambah semangat sami-sami Masya Allah di balik cantik-cantiknya rekan-rekan Kasima. Dino-dino, nuduhi kendang. Sampai disolasi kadeh iku jirijini ya Allah. Sampai sobek ya Allah. Pecah, pengateng Masya Allah, mesti bayarannya larang dewe iki Pembuatan gitu. <l sinyawa> gitar pun seperti itu. Moga-moga nambah yang berkah saking keluarga besar Kasima. Tepuk tangan dulu dong buat Kasima. Kebanggaan kita saking kabupaten Magelang. Terima kasih. Oh ya, silakan duduk lagi ndak apa-apa. <laughs> lanjut? Sampai jam 5 sore tenan. Masya Allah. Merti dusun keragan. Mulo sampai hari ini mergo saking syukure. akan merti dusun. Sampai benderone mawon merah putih dereng di dunke. Salah apa saja ini, ini kan peraturannya. Gimana nih kok ini undang-undang nomor 2009. Gimana kok pasal 7 ayat 3. Bahwa ternyata semua warga masyarakat Indonesia ketika dari mulai bulan Agustus hingga tanggal 31 Agustus wajib mengibarkan bendera yang punya tanah, punya rumah, instansi yang terkait satuan pendidikan, bahkan mobil kendaraan pribadi, ataupun kendaraan milik umum, wajib dikibar no bendera merah putih. Niki saking banggane, iso merti dusun keragan wetan, sampai bendera merah putih, sang umbul-umbule durung diudunke ke. Soalnya pos saking syukureda di wong Indonesia, Siya alhamdu. Saking makmure krakan wetan. Klo mlebet konten ingene krakan wetan. aku weruh ana wit pring woe plastik. Yo, singi-sini banyak warna-warni. Sampai wijambu melubai woe plastik. Saja nih, buatan bonus nih ku ramil. Niko na filosofi nih nih Ono tas niku. ini gue, wit pring kan longkow eh, betul. Wit jambu kan kutune woi jambu. Lasak niki wit jambu sampai wit pring kok woi plastik. Niku arti filosofine sak niki akeh bangsa Indonesia ngaku ne wong bener tapi ora warapodoh bener. Kuwit pring woe plastik ngakune Islam, akhlaknya dudu Islam. Kuwi wit pring woe plastik. Wi jambu woe plastik ngakune pejabat negara Eh malamangan mangan duite rakyat. Kuwi jambu woe plastik. Delo-delo keprok kaya lepek idora sampean. Mulo hari ini Kulapang panjang setyo tesi mengibarkan bendera merah putih Sebab bangga banget dari Wong Keragan Wetan bangga sangat dari Wong Indonesia. Oh no sing matur sedawa Agustus niku Pak Oh salah satu galing warga niku sama sekali nggak masang bendera merah putih alasannya apa matur maturlah masang bendera yang eneiki ramasang yang ene iki Rano pengaruh babar belas karo ribu ngono deh ngomong maaf maaf maaf nekinun saya sangat ibarat ono pejabat dikritik neng masyarakat bahwa ternyata nek ono kok Saiki lengo Jawa larang Lombok larang masyarakat protes karo pemerintah pemerintah jawab yo nek Lombok larang podo nandur dewe dw neng ngomah. kan itu jawaban nggak solutif. Berarti nek endok, gelaran kon endok, dewe, dewe neng omah. Potok romong kini ki wong ngeyel, masang bendero yauri bung ngeyek ramasang yang ngeyek ki, ki kon wong wong yang punya akhlak bung ngeyel, yakimu dealing ono. Maaf memang kita wong cilik, kita masang bendero pak jokowi orang ngerti. Orang masang pun, Pak Jokowi ya orang ngerti. Ini duduk masalah kita masang bendero presiden yang ngerti apa orang. Nangin kita nikibang, gak ada di indone. si riwayat. Malah dijelaskan tentang Al-Quran. ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam nesu karo Raja Namrud. Mergo ternyata Raja Namrud langsak rakyate. Kipodo nyembah berhala. Sehingga Raja Namrud menikok. ...ngontenakan pesta besar-besaran... ...mergok kangge nyembah berhala mau. Sing akhirnya Nabi Ibrahim diam-diam... ...menuju ke ruangan tempat berhala disimpan... karo gawa kampak gede luar biasa. Sing kampak niki digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ...kangge menghancurkan berhala-berhalanya... ...Raja Namrud dan rakyatnya. Ketika wis dihancurkan KB... ...tiba-tiba selesai rampung antuk ke pesta... Raja Namrud melepet tanggene ruangan berhala kaget Jebule berhala nendasewis podo-portel kabeh Wancur maut-maut di -maut, ruangan isi berhala Nesu jengkel dan Raja Namrud tahu siapa yang berbuat itu Langsung Raja Namrud memerintahkan bala tenteranya Kange menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditangkap Nabi Ibrahim langsung disidang dan disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Nah Raja Namrud ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dipun hukum oleh Raja Namrud. badai dibakar hidup-hidup. Tenggene -hidup. api unggun sing mulad-mulad genine. What is a mulad-mulad? cara mereka apa mulad-mulad? Sami. Mulad-mulad. Berkobar-kobar. Mulad. -mulad. Berkobar mulat oh mulat mulat mulat kalian barat barat ya ya ya ya ya ya barat barat uh, pak Widodo juga anak barat barat oh barat Betul, barat, barat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam salam pada dicemplung ke tenggeri geni. Barat, barat, seluruh hewan yang ada di sekitarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam salam nangis. Semua hewan putus sedih karena Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup, tentu akan geseng rumpeng meninggal dunia. Semua hewan nangis, kecuali hewan yang namanya cat. Muncacak toksing orang nangis bu. Memang kawit biain berarti cecak nikuh gada sejarah sing rotok kurang saya. Mulai naik tangganan kulah cilacap, ono adat, ono wong kok ketiban cecak sok kondur, among kok e kudu aku duti pateni. Merkoyokui kawit sejarah, nam mereka nggak sami. Wah sandangnya madan madan nih. Sing petomung barang-barang. <laughs> Semua kewan nangis kecuali cecak tapi kewan gak bisa berbuat apa-apa. Oh, Balah tentara nih, raja begitu banyak. Mon, barap, barap, gede nih buarap-buarap gede luar biasa. buarap barap mulet-mulet. Tapi ada salah satu hewan yang bertindak secara respect. Gini ono kewan namanya manuk Emprit. Manu Emprit nih langsung melayu. Eh, melayu apa mabur? Oh mabur kelalen. Manu yodwene cewiwi. Barang biasa Wiwi manu emprit mabur tenggene danau Teng danau niku manu emprite mundu toyo Tapi saking paruknya Nama-mama bosong genklo cilacak rodo kasar Soko telieh Nginum banyu Didekek simpan tenggene telih Mabur mali niki manu emprit Nuju tanggene genising marap-marap niku wow. Barang nuju tanggene genising marap-marap Manu emprit iki Netes akan banyak sing disimpen tang telier, diciprat no tang gene gene sing barat-barat. Mak cerit, zaman umprit setiro, gunine mon barat-barat, kunamu sak telier, zaman umprit mak cerit ngono kue. Balik malih tang danau tu kita gene gene barat-barat cerit. Sakor danau tekan geni malih cerit, sebagai cerat cerat cerit cerita pot cerit. Cerut, cerut. Loh kok cerit cerut cerut <tuk> Sing leres niku cerit cerut Nopo nopo ngebalura Sing kirane pantas manu Emprit manu emprit Emprit yo cerit Wah cerit kiri sing bener Cerut salah Cerut yora bener Cerit Pulak balik cerat cerit cerat cerit tino eh tino tino Pulak balik sehingga cecak ini menggunakan gue kemekelan Ya Mprit, mprit kawit itu mau cerat, cerat, cerit mp Mprit, awak mau mikir, mprit Awak mau sepira Banyu nih sepira Deleng, geni nih, mbarat, mbarat ngono kuyo, cerat, cerat, cerat Nanti tekan kiamat ora bukin padam, geni wis iki menang, baik karena aku Ini sebelahku ini, orang usah Serewangi Nabi Ibrahim Begitu kata si cecak, akhirnya si manu emprit jawab, eh cecak, cecak, aku panceng sadar diri aku kisopo, tak delok awaku, tak deleng genine aku yang ngerti, buk cerat cerit cerat cerit nanti tekan dino kiamat, orang mungkin sitem kui geni, tapi aku ngone cerat cerit cerit mundut banyu sokodanau, kalau ngerewangi Nabi Ibrahim AS, Aku ngerti ki geni orang mungkin sidem. Tapi ngenjang tengkini akhirat. Banyak sing tak siram ke. Tengkini geni marap-marap mau marap, kanggo saksi seksi. Bahwa aku di pihak yang mana. Dan aku belani sopo. Ben Gusti Allah Pirso. Aku pancen kewan raketo. Mungkin bisa jadi. Hanya sak dermo. Utusani ngarsani Gusti Allah. Tapi aku ki makhluk. Sing betul-betul ngerewangi Nabi Ibrahim, aku ceracet-ceracet, gue nih, dokok banyak, tanggian geni barat barap, -barap. sesukkan, gitu pertolongannya aku, dan gue setelah aku belani sopo, dan di pihak yang mana, begitu kata si Manu Empret, sedemikian kita tanggian bulan Agustus, sampai tanggal 1 September, kita tanggian nih, keragan wetan, tesih mengibarkan bendera, Pak Presiden Jokowi, ngerti kita ngibil-ngibilakan bendera, Merah Putih, Gak ngerti bu Ini ternyata kita gak ngilil-ngilil akan bandera dadi petani cilik ireng medagel kulite ireng Kapalnya kasare luar biasa Tapi kita ini walaupun bukan Tentu memang dadi menung sing dianggap oleh Pak Jokowi Orang ngerti kita temeriki wong Indonesia Tapi nginjang tanggini akhirat Gus Yalo kita ini di pihak mana, di bangsa yang bagaimana, landukung pemerintah yang bagaimana. Mulau kita ngiwil-ngiwilakan bendera tanggene bulan Agustus, kan rasa bangga kita ini loh saya orang Islam yang hidup makmur di krakan wetan yang tempatnya di bangsa Indonesia maka saya tangkapkan tongkat tenggene bendera putih merah putih menika kangge bukti bahwa kita wong Indonesia sing iman taqwa madang Gusti maka syukur kula panjenengan sedaya hari ini alhamdulillah dipun paringi nikmat pulau darat sing kangge taat to lan tobat Sampai-sampai hari ini kula panjang yakin podo gede syukure. Sebab jaluk apa baik dituruti karo gusti Allah. Bu. Bu. Assalamualaikum. Ibu e kagungan putra napa mboten? Kagungan gadah putra napa mboten? Alhamdulillah. Bapak e. Bapak e. Assalamualaikum non bapake kagungan putra non pemboten, boten, cec cec ki aku salah kerungo apa salah takon, tak tanglet, karena bapak bapak sebelah dice, mau eh, assalamualaikum, bapake kagungan putra non pemboten, boten. Bisa nih buatan gak ada, buatan matang. Jare sop, lanang orang meteng Ini Pak Dan Ramil. Pak Darah gede, lagi hamil delapan bulan setengah. Pak Dan Ramil, jadi tentara itu jangan gendut-gendut. Nanti kalau ada maling, orang bisa nguber nggak oh, apa-apa nggak apa-apa kalau dan ramilnya subur tanda nih masyarakat makmur Allahumma Amin. Hmm, pak lurah sumber cocob Ya ini kuru senang poso pak dan ramil oke okay, mulu dua periode alhamdulillah mergo senang tirakat betul nge, pak lurah senyumnya tulus banget ya Allah Anu Pak Lurah lagi mbatin mumpuni Sebetulnya kurtaun kok durung bojo emang-emang temen Sinosa Noso emang-emang Maaf ya Pak Lurah aku gak mau jadi yang kedua <laughs> Berarti papa E kagungan putro Si Noso Bapak E mboten hamil Ibu E kan sing hamil Sing lahir akhirnya ibu E Tapi kan sing nyponsori sorry Bapak. E kok ngilang-ngilang no. Niki klot anglet namun kegambaran gambaran pak Bapak e kagungan putra Ipun kagungan putra Dati wong tua Dino dino nyambut gawe sirah kagus sikil Sikil kagus sirah meme keringet banting tulang setengah mati Entuk rejeki dalam rangka Gede no anak nyenengke ke anak Ngurumat anak Ngurus anak Betul Leres. Anak jalo apa Baik dituruti karo gusti Allah jenengan ya berusaha semaksimal mungkin Anak jaluk sekolah di sekolah ke, jaluk jajan di cukupi, anak jaluk kelambiannya di tukok ke, sampai sampai putan yang gedros sekolah numpak motor, bongtong guna potang pating tuku motor, motor Montesi Moni, motor Teh Sikri, betilakoni, lo anak jadi. Anggota gua dino-dino gaweane wong tua isine nyukupi kebutuhan anak lu anak ditimbali wong tua pisang ping teluping 4 nanti tekan ping lima kok ora gelem jawab orang gelem semaur ora gelem merek bareng merek menjaluk diperintah ora orang gelem kira-kira jenan gore tadi wong tua rasanya nesu apa jengkel jengkel apa nesu tak ulang tak ulang tak ulang gore tadi wong tua Sampai-sampai utang karo tonggo dilakoni. Dino-dino nyambut gawek kanggo nyukupi kape kebutan keluarga. Giliran anak ditimbali wong toh pisan tindu pimpat pintu ngati tekan pinglimo. Kok anak ragelam jawab, ora ragelam merek, barang merek jaluk Di perintah begah temandang. Nek ngonok carane, kira-kira jeningan gone tadi wong toh. Rasane nek apa mbededeg? Ambededeg apa nek? Ya jelasnya sujengkel mbededeg ya nek rasane kepingin. Ya jadi teguk, pak mesake wong anaknya dewe di Niku gambaran antara tiang sepuh kali putra nih Sami, pak antara Gusti Allah kali menungso Kita menungso Jaluk opo, bayan Jaluk e karo Gusti Dicukupi Jaluk sehat diparingi wilujeng Jaluk anak diparingi putra Sampai-sampai jaluk rezeki dicukupi kape, iki iru ngambekan gratis, mangsuluk metu, mangsuluk metu, orang majek orang bayar, meripati isok keyip-keyip, orang mawin dadaknya saklar Dari ujung rambut sini sampai ujung tungkak, opa nikmat-nikmat, kita menung tukul rambut, orang jaluk tukul dewe dewe Duktinya bapak eh, Sirat tukur rambut bathuk ora tukur rambut kisar batuk tukur rambut namanya alis kisar alis meripat boten tukur rambut ning kelopak mata tukur rambut namanya idep ngisor meripat irung boten tukur rambut ning sasar irung tiang kakung tukur rambut namanya kumis bin prengos sang isor kumis tutuk botan tukur rambut ning sasar janggut tukur rambut namanya jenggot ngisor janggut ya cukul ya rambut ya jenenge beda-beda Uh, tukule gon-gonan lo angger sawak batan tukuran buat kafe bingung di menu song di kafe nikin nikmat rohmate gusti jaluk apa bat itu ruti ono alis saya menungso kok indah jumlah kali bentuknya turun kian nangan meleh cajangger alis saya menungso jumlah sisi nggak ada gelegejet neng tangan batuk wah kurake mas ngisor alis netrane jenengan kok indah, ono irengnya ada putih ya, eh? jajah langgar putih kabeh, balik sholat nisa mendelik neng karangan bubar kabeh kan cane, ngisor netra irung jenengan, pangambungi kulap pandang setoyon, ini Alhamdulillah bentuknya indah, Ono sing mancung ono sing, entah mancung, entah pesek irung madape, mari ngisor, jajah langgar irung madape, duur lo, musim hutan banjir bu, kenapa kok irung bolongane kali, Selenggar irung bolongane siji, sekali pilek mampet cepet mati. Ambekannya angel Lo ngisor irung latihan yang jenengan indah. Yang jenengan senyum kayak ayu, mergo lambeng duur, lambeng ngisor, bentuknya turun. Dia jalangar ngadek, ya Allah, kaya lawang. cakak ke jabang bayi. lah <laughs> niki kicentik lo yang indah. Jumlah ini mau tugasnya beda-beda. Jempol nunjukkan dalam uh, singkang sing saya. Dalam Pak Lurah sebelah pundi, sebelah meriko. jempole sing ngkang nunjuk. Jari telunjuk wacung-acung. Jari tengah paling dur dewe. Supaya jari kanan kirinya enggak aneh. Jari manis tinggalkan ali alih iki cantik cilik dewe tapi gede manfaatnya. opo Upil. Oh iya iya iya iya, udah kupelengeng cantik ya bu ya, ah, iya iya. On oh, masih lebih manfaat dari cantik. Nek ayam jenengan arab ngendok memeti, singkontilek neki bu. Tak pernah protes. Ini baru cerita 0,5 dari rahmat Allah yang ada di badan kita. Turung cerita alam semesta, turung cerita tanduran, Jangan durono kentang, ono wortel.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 Oh tenang saya tidak akan cerita full kumboten. Ngajak mikir jorok yora, Tapi atafak karusaatan khairumin alfiro'atin Wang mumet mikir sesaat kelebi becik ketimbang sholat sunnah Loh ya tenggu tak pikir pak ya Allah Kewan ngonokwi ku manak Nek manak berarti kan meteng Nek meteng berarti kan di jeroan Nek di jeroan berarti kan di bolongan Lah aku bolongan ini ke nih setiro Kok nglebok ko era kesasar Malah Pak tak pikir ya. Lu tengu kok urip mana? Berarti kan ono tengu lanang, ono tengu wedo. Nek ono tengu lanang, ono tengu wedo, berarti ono tengu gelem selingkuh deh. <Sing> <Sing> <Sing> kauiting aku mikir ono kira rampung-rampung, lah aku turung-turung payung bojo. Lah tak pikir nih kok, kauiting mikir tengu dari urung-urung payu rabi, Pak? Ketungkul mikir tengu. Sintak pikir male ya Pak. lo tengmu kok urip neng kelek penting sresep. Berarti kan urip mangan. Nek mangan berarti kan direjeki Allah karim. Sampai tengmu kewan samono cilike ora keliwatan ulik rahmaté Gusti. Allah kita ikin njaluk opo paling njaluke karo Gusti Allah dituruti. Jalu sehat diparingi wilujeng, njaluk anak diparingi putra, Jalu urip kepenak diparingi. Nanti istana sayur iso ngerewangi warga masyarakat kita. Dari pengawasan dari ini. Niki kan jalu apa baik dituruti ting Gusti Giliran Gusti lo manggil selewat lewat Ping pisang, ping doping, telup pipatnya tekan ping limo. Kak sana orang gelem tindak ting masjid. Orang tindak ting musola Orang gelem sholat. Orang lakoni sholat jamaah. Kira-kira kustia -kira lo nesu opo jengkel. Mbededek apa nek? Lah niku jawab Kang Sarmin. <tik> Mula marti kita syukur karo Gusti Allah atas nikmat. Ninggone syukur tas bil qalbi wa iqrarun bil, wa bil arkan. Syukur niku dirasakno teng ati, diucap noneng lisan dan harus dipraktekkan dengan anggota badan. Pertama, tasdik unbil syukur niku rasa seneng sajroning hati. Panjang umur hati nesen, badane sehat hati nesen, iso panen hati nesen, Rake tuman senek hati ne. Seneng apa nggerundeng? Nggerundeng apa seneng? tetap seneng. Pancil leres, Pak. Wong mangkat ngaji, ora keduman senek, orang gawa seneng ora nggawa sanguman, mangkate seneng, Pak Lurah. Mangkate kok seneng. Sapa kuwi? Bapak-bapak mangkat ngaji rasa seneng gara-garane ning omah lagi during-uring mun ning wedo. Dadi mangkate teng seneng. Dados jenengan kister masuk wong syukur mergo tingati ki rasane seneng nanging syukur sing ison jalari tambahin nikmat boten namung sekedar dirasa noteng sakjroning ngahati sebentar ya Bu saya pindah ke sini kasihan yang di sini dari tadi belum dicelinga Dato saya harus nyilinga ke sini yang di situ sabar dulu ya ya kan ngajinya sampai jam 5 sore kan uh -uh, ibu ne kuat sampai jam 5 sore kuat Papa eh sanggup, Papa eh sanggup ibu ekwata eh melu-melu. Assalamualaikum. Bu syukur sing ison jalari nikmat orangmu dirasak nontingatito, mu seneng seneng to, yo ya syukur sih. Tapi kan turung ison jalari Tambahin nikmat sokongarsane Allah. Maka yang kedua, syukur niku di dipraktekkan kanti lisan ucap alhamdu, panjang umur alhamdu, badane sehat alhamdu, iso ngaji alhamdu, amplop mumpuni tambah. Alhamdulillah. Ya kan rapopo pak, niku kumum panju ini mengucap alhamdulillah Tok yurung mesti sona nambahin nikmat Disindir-sindir ternyata kok ora ditambah Berarti <tik> <tik> Syukur sing ison jalari nikmat Buat tenamung dirasa nonengati, Buat tenamung ducap tenglisan Neng syukur sing ison nambahin nikmat soh ngarsane Allah Geniku syukur pilarkan Pak dan Ramil Yalah kita dekat banget ya Pak dan Ramil Nah, aku jadi nggak enak, <laughs> ngekwatir, mau nyetrum, mono. Mulaku harus jaga kondisi niki supaya tidak terlalu dekat dengan Pak dan Ramil. Neng saya ujuk Pak dan Ramil. Nek Pak, Pak Lura Garwane sekawan itu sah, karena beliau bukan PNS. Tapi nek Pak dan Ramil nggak bisa istrinya lebih dari satu. Sing sabar ya Pak dan Ramil. Oh -oh. Sino so dihubungi karo mbak-mbak kasih masing cantik-cantik Yoraiso lirak-lirik pak dan ramil sing sabar nge pak dan ramil ya Allah Iku anu pak dan ramil lagi karo Hendi keman nopo ke peripun oh ono kabar saking koramil ramil Ojeje monggo-monggo diterasakan Jangan-jangan dari tadi nggak mendengarkan saya ceramah Om boten kuyonan nge pak dan ramil kita kan antisipasi katanya biar ketika dibisik bisik mumpuni orangnya nyedrum cie <laughs> Nabi Muhammad oh ya ternyata sing iso nambahi nikmat ngene syukur yang pakai perbuatan di Buktikan dengan anggota badan salat limang waktu Gawe apik, karo tonggota tepalih Niku syukur sing ison jalari nikmat, nikmat Kulonjenengan kagungan masjid Masjid Niking kinggi Masya Allah hijau Alhamdulillah koyo godong potato merbabu ijo hijau ne nakdotil ulama Datu sedipun berkait desa makmur Alhamdulillah Dipraktekan dengan anggota badan sholat jangan ketinggalan Wuduknya kenti joko jangan tindaknya yang kebon nyambut gawe metu sokong umah diharuskan untuk berwudu masalah batal Engkau gampil sing penting niat metu sokong umah untuk rasa syukur kita kepada Allah jokong ibadah dengan cara apa kita berwudu wong jaga wudu nikun jokorace rezekine gusti Allah ...ketika retu minda Allah kemutan, oh iya... ...akuis wudhu, ora sito ngerasa wong ...ora sito nyatil, sing dudu hake... ...ora sito njejek pato e tonggo... ...mergona panggone mangkat wis dalam keadaan berwudhu... ...maka setiap langkahnya eling karo gosti... ...sampai-sampai benjang tenggini akhirat... ...min asharil wudhu, min asharil sujud adalah kangge tondo kangge ciri khas kita sebagai umat Kanjeng yang berhak untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Dipun riwayataken biar sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi ya Rasul, kula niki kok bingung. Sesuk teng padang mahsyar, lumireng saking panjirangan dikan kumpul menungso kawit zamannya Nabi Adam ali salam ngantos menungso zaman akhir. Lah kok kulau mikir, nek tumplek plek menungso dok kumpul? ...bisa jadi aku ketemu ke Cino, Cina... ...bisa jadi aku ketemu ke ruang Afrika... ...lah ini aku pilih... pun... ...maringi syafaat kali aku... ...na pembuatan Nabi... ...begitu tanya sahabat... ...ternyata jenabi mangsuli mengsuli... ...yora... ...tak ibaratnya ini... ...duh sahabatku... ...sampai nge-sapi... ...warna ireng jumlahnya rongatus... ...pas diumbar... ...ken sobo... Balik maring kandang wayah sore ternyata campur karo sapi ini tetangga yang sama-sama sapi ini ireng irang. sampean sampian bakal klentuh nglebok no sapi ini sampian yang kandang. soale sapi ini sampian, ono tanda nih dewe Ya tanda jeleret putih teng baduk, lan jeleret putih ning sikile. Dadi orang mungkin sampian kesasar ngelepok no sapi ini sampian. Semana saya sok tangkini akhirat tang padang masyarakat. Umatku sing bakal tak paringi syafaat. Yano tandane. Walaupun kumpul campur. Kalau menungso triliunan menungso. Tang zaman padang masyarakat. Sing saged nompoh syafaatku. Yoke umatku sing betondo. Min asaril wudhu. Min asaril sujud. Ono tepake wudhu. Lan ono tepae sujud. Maaf ini ngapun ten. Tepak sujud niku anu tutus ireng ireng neng batuk niku gue punya punten nun saya ugheh mikir otot sensitif tapi saya sampaikan yang pertama saya ndak tahu niku neng batuk ono tanda Dewi... opo karena memang betul-betul ahli sujud apakah tanda satu organisasi ataupun tanda pengenal koyo id card niku kurang ngertos tengertos saya bu nangin yang saya paham ...oh, pak darami lono Ah, oh, tepak bojone, ngarang sampean. Uh, neki sensitif maaf, neki sensitif non sewu. Tapi saya mohon maaf sadar saya dan kami tidak tahu apakah tanda hitam di jidat itu maaf non sewu, ahli sujud tenanan ataukah tanda pengenal di satu organisasi, maaf kami sadar dereng pirso. Tapi jenapin jelas ke yang dimaksud min asari sujud, ...tepak sujud mergo seneng nglakoni sholat... ...niku sesuk ting akhirat bukan berbentuk tondok ireng koyo ning... ...jidat tewa dan ramil niku. <tip> Tapi yang dimaksud oleh Nabi... ...min azharil sujud niku wajah mencorong padang. tadi sanes anu tepak ireng niku nge... ...nun sebu, nun bu. Sepintar mali ini rotok sensitif Tidak ada niat kami untuk ngecek Ngino ni Pak Daramil Sepintar mali kami belum punya dasar Dan tidak bertanya terlebih dahulu Yang punya uh, tanda dikeningnya Niku apakah memang Karena ahlinya sujud Apakah karena suatu Pengenal di organisasinya Kami tidak tahu Tapi kalau temeriki akan hak Niku kan jenap ingin Min asaril sujud Tepae wong ahli sujud ini ku ngenjang tang padang masyar, wajah padang mencorong tenanan. Dato seumpam masing tanggalan dunia ini kuis ono tapa eh sujud bentuk kayak ireng koyo maaf. Gini Pak Dan Ramil, belum tentu ngesoni akhirat mencorong aku. Gak memastikan ya Pak Andan Ramil. Aduh Pak Andan Ramil kini ngimpi apa mbak Tine. Ku mangkat ngaji rasanya kepingin jepat aku. Malah tiga orang ke mumpuni, boten. niki kebetulan saja. Anu, bukan kebetulan, your Allah. Cuma memang kelembutan, biar sama kita jelingan. Bono seiring umum, uh, lapar dan ramili. Ngapunten, <gabungan>, ngapunten. Eh, niku seluruh anggota badan yang kita basuh ketika berwudu dengan tart, eh, tartil, kanti urut. Wudunya betul, buatan mau ngomong acai kayak mawon dan di luar wudhu tetap menjaga kesucian wudhunya, apa oh, jogo wudhu, karena tutup wisdi wudhu berarti kan matu bener bener. gak gelang rasani wong, gak mangan barang haram, kan niku di luar wudhu tetap jogo wudhu, nah niku sesuk nih akhirat, min azharil wudhu, seluruh anggota badannya padang mencorong, niku kaki anda, dia berhak mendapatkan syafaatnya kanjeng nabi, maka semuanya ketika, Pangkit dari liang kubur is ono sing mencorong dan ada yang gelap maka muncullah tembok besar yang tembok nikit tinggi kokoh gedeni luar biasa dan tembok inilah yang akan memisahkan mana umat yang ahli ibadah dan mana umat yang ahli maksiat sing Ali ibadah sing wajah mencorong buat mencorong sampai-sampai no malaikat kaget ono menung sebuah so, doi mencorong padang malaikat cat ngucap subuh an loh nanti munrat Si muncat mumpuni udah malekatnya. <guluh> malekatnya kaget. Subhanallah. siapa ini? Wajah kok. Buat mencorong padang banget. Ula wong. Tukang ngobor kodok. Tukang ngobor kodok kan ini mencorong. Soalnya ada Tapi di padang masyarakat. Aku orang ngerti bu. Baterain ini ku kuat tekan akhirat. Nopomboden. Ning intinya badu emen mencorong sebab senang sujud ahli berwudu sing awak e padang wajai padang tangane padang niku manggoni teng sebelah tengen sebelah kanannya tembok teng sing sebelah kiri tembok wong-wong sing ahli maksiat wajai peteng peteng mon peteng dedet tapi singireng temeriki jangan podo tersinggung neng dunia ireng durung mesti neng akhirat peteng Barangkali memang dasar kulitnya pemberian Allah, kan kita nggak mesen Ya kita kan nggak mesen dong, kita nggak mesen kulitnya hitam seperti ini Tapi saya sok tengah akhirat, walaupun tang dunia ireng irang kayak wang anu kene keragan wetan Tenang, kok ahli wudhu, saya sok akhirat padang mencorong wajah Allahumma tapi sing gelat wajahnya, peteng seluruh badannya, dia berada di sebelah kirinya tembok. Dan ketika kanan kiri sudah dipisah, tapi ono sing nyangsang sang nyangkut, temang sang neng tengah-tengah tembok, neng dur tembok. Nyangsang sang soro merikin apa balur Osami, oh, temang sang. Wapik banget kan bahasa nih wong jawab, temang sang. Sebelah kanan, pagang sebelah kiri, peteng. Ono sing temang sang ting tembok, temang sang ning tembok. Dalam di temang sang Oh nek temang sang tiku yang nek temang sang tiku yang cek. temang sang barang apa kok tiku yang. Pak Kaji, ikiri sore, Ojo nambah nambah beban pikiranku Nek temang sang konti kuyang, sing temang sengi barang ngapodise, Ning sing temang sang oco di kuyang merkoting temang itu tembok pak, niku rasa di kuyang. Soalnya sing temang sang tembok niku adalah wong sing ibadah tapi ya maksiat. Sholat tapi jadi rentenir. Nah, ngesuk temang sang. Kadirah keno diguyang. tapi ngerasa nih wong. Nah, temang sang. Sholat, tapi seneng mindahin patoe tonggo. Nyang kebon gak mau pacul. Niatnya baden nampingi galengan. Eh, patoe Kenang pacul malah patoknya e dijejak. Sawai tangga ninyuti daeng ambani Lah niku Temangsang Solat tapi seneng liriki bojone tanggane Nah Temangsang Wis di bojok Kok esing liriki mumpuni Nah Temangsang pak dan ramil Gone <guna> temangsang Ibadah sih Solat Ternyata senang tadi rentenir, saya suka temangsang, temang Wajah itu kadang padang. Tapi terus peteng, malah katamu lip, lip, lip, lip, lip, lip, top mono. Nah ini temangsang pak, neng wis podonosin sing temangsang, sebelah kanan, ono sebelah kiri, kita kan tunjuk nuju rotel mustaqim. Kaget kita niki mawat jembatan rotel mustaqim, disesuaikan dengan kebiasaan. Ada yang nyebrang Shiratal Mustaqim, Karbatil Khatif kayak kilat nyamber, ledder, nanti tekan surga. Sinten niku orang-orang yang ketika berwudu sebelum masjidnya azan. Terus ngene contoh, masjidnya kek toane nembé muni kadak ngono. Tapi dering azan, jenengan pun persiapan wudu. Nah, niku niku Seng saya akhirat nyebrang sirotel mustaqim karbatil khatif kayak kilat nyamber leder, langsung tekan teng ujungnya sirotel mustaqim Alhamdulillah. tapi ono gue nyebrang sirotel mustaqim dia pakai kendaraan pesawat jet pribadi princess ini kalah princess hari ini pesawatnya mung tekan Amerika tapi naik wong Wong sing kebiasaan wudhunya barengi adan Contoh, masjidnya agan. Jenengan terus wudhu. Nah, nih gue. Saya suka gini akhirat Anda berhak naik pesawat jet... ...untuk ngelakoni nyebrang serotel mustaqim. Mantep apa mantep. Keren apa keren? Sangar apa sangar? Sangar. Tapi ono si nyebrang serotel mustaqim... ...diain numpak sepeda kontel. Sadele ilang. Rantene Udiar buane gembes... ...rujine karatenin... ...nah nih gue... numpak pit ketagrak, ketegrek... ...ketagrak, ketegrek... Ketagra, ketagra. ...yoki wong-wong ketika masjidnya Rampung Adhan... ...jenengan nambah wudhu... ...tapi dereng komat... ...lalu masjidnya nambah Rampung adan, ...tesi puji-pujian... ...jenengan wudhu... Nah, ...jenengan berhak numpakin numpak sepedontel... ...ya lumayan... ...esonasi ditumpai... Soale ono si nyebrangi nih ku malah ngesot Guna eh dari ngesot malah melaku Melaku tuh ini banter melakune Melakura tekan-tekan Ya sekuis apa singko kok nyebrangi karo melaku Ya kuis wong singgone wudu setelah masjidnya komat nembek wudu, Tadus masjidnya rampung agan Is puji-pujan tekan komat Jangan nambah wudhu, Melayu teng Masjid, masjidmu bersolat jamaah, tinggunya nih Melayu, tang akhiratnya si Melayu. Tapi yo resi mending, berarti diparingi tenaga kanggo Melayu. Saleono so, sinye nyebrang sirotel mustaqim, piyambake ngesot, Dijambak rambute, dilarak, diseret Teng malaikat. Sinteniku, yoki wong-wong ketika kurungu adan, tidak ada niatan berwudhu dan tidak ada niatan solat sama sekali dia kelak teng akhirat gunanya nyebrang shiratal mustaqim karo ngesot dilarak diseret teng malaikat na'udzubillahi min dengan dengan ki rencanane arep melaku arep ngesot apa arep numpak sepeda ontel napa milih numpak pesawat numpak pesawat ngimpi tuweni jam piro. Apa bisa menit, bu. Kok sampean milih numpak pesawat, cek, kan ngimpi? Wong oh, gak ada nih mau wis rampung, malah wis komat, lete sitting meriki? Wis jalan arah wotong meriki, jam dan, Rawuh wotong meriki, jam satu, jam sebelas, loh, jangan jarangan, belum salah duhur jaringan. Oh, sudah, pusar Tina matur. Wis. <laughs> emosi, aku pikir ini turun sholat, ternyata dari jam 11 ada yang jam satu alhamdulillah, berarti ini kita yang sholat asar, podo. Nah, tapi kan cita-citanya numpak pesawat, ya ngimpi bu, komatewis rampung, tapi kan nono niat melayu, nah saki melayu bu, maksudnya rampungan niki, Loh... Iki jam papat seprapat guys. Salah sampun cukup. Dalam. Oh ya tapi kan meneh Podo-podo pak. Widodo wis maksud aku. Meng aku datang ke sini juga syukur alhamdulillah. Gelem dipakso. Dan diplekodo. Ya berarti kan wis dipakso. Maka temeriki kon ceramah Ya Alhamdulillah iso kalaksanan diparingi rohmat oleh Gusti Injang berarti ini sios Pak Lurah tenggini balik so. Tanggal pintan Pak Lurah 13 bulan Agustus apa September? Ya, yeah. Nggak Pak Lurah jadi salah fokus-fokusnya ke wajah aku Ya beginilah bu resikonya tadi wong Ayu sering gagal, no fokusnya sana peyan non saya sangat Niki aku kepingin cita-cita numpak pesawat jet, amongko-monggo Niki hari ini, insya Allah sampun cekap, nih ini masya Allah keragan, wetan luar biasa tepuk tangan dulu dong, buat panitianya dan keluarga besar, Pak Widodo matur sama sewin sangat, Pak Haji Pak lurah, matur sama oh, pengumuman, pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulai, maka suaminya nikah lagi. <tis> <tis> Malah bapak enekat nekat main bojo meneh, jangan soalnya niki dereng doa, eh, itu makin doa pada imami kalian Pak Kiai. Oh, ngapun tan Pak Lurah, kalau dereng mantu mimpin doa, kalau dipelkotokin doa, kalau tetap buatan purun soalnya apa, uh, kiai kula titip pesen mumpuni belum dikasih ijazah kangen mimpin doa karena teseh santri bu mula saat kula ceramah pun ini mboten sopan ngomongi wong tua tapi Pak Kengen nganti Kocot niat ngomongi, tapi niat ngaji bareng-bareng. Mulau-kulog -mulau dereng parang mimpin doa, tetap doain kan tipun pimpin Pak Kiai. Saya harap 2 sampai tiga menit, Maun. Tetap lungguan sama Ricky. Mari kita mengaminkan doain yang sama tipun pimpin kalian, Bapak Kiai. Mudah-mudahan kan pengajian hari ini tengkerak Wetan, Gimana milik Kangge, memperingati lang, mengadakan acara Merti dusun. Kita semua tipun tetap akan imane, ditetap akan islame, ditambahi ikhsane, kabaran sehat panjang Yusuf desa ingkang subur masyarakat ingkang makmur dunia akhirat iso jujur amin Allahumma doa sama imam imami kalian Popo Yai klod dering mantu mimin doa mari kita tabarukan ngalap barukah sakingkalo matur sembah sun sangat forum komunikasi pimpinan kecamatan matur Matunun, Pak Daramil, Pak Kapolsek, Pak camat Mewakili, Pak Lurah terima kasih telah mendukung kami Popo Widodo matur sembah sun saak dan keluarga besar tanfidia surya nandutul ulama ranting sumber semoga doa tipun imami Popo kiai, sakingkalo sestus doyokal kalau nyunakim Pak Punten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin-mungkin panjang kondor Bersama ke itu alangan satu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.